cicik welcome to Autong spinnya seluruh ya hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya kita akan bermain Olympus dengan modal modal rollingan saja ini rollingan mingguannya seluruh 15.000 kita coba cari profit-profit manis ya kita main di web 400 saja, double tank dosa aktif dulu kita coba 30 manual dulu ya seluruh ya Oh ya, yang bertanya kita main di mana? kita main di RTP 8000 bosku situs slot tergacor tersolid santru jaga dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lulus bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang kalian bisa tahu RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri jadi buat kalian semua sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game ini lagi gacor atau enggak ya Lur ya. Dan cuma di RTP Lala 8000 pastinya situs slot terjago tersolid solid sampai seluruh dunia Di sini berapa berapapun pasti di lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang kalian bisa tahu RTP game real live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan thread gamenya nya itu sendiri pastinya. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya ya bosku. Untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku bisa langsung cotel cotol manja saja di sana. Yuk back to the ya. Eh tadi kita bawa model 15k ini rollingan mingguan buat minggu ini ini. Kita coba cari profit-profit manisnya lah ya seluruh. Kita main di jam 5 sore di RTP 88% Olympus. Coba kita bantai-bantai kita coba cari-cari beres-beres ini daging atau petir-petir merah yuk kuningnya dulu jadi Aduh ayo kasih yang manis-manis dong mumpung ya gini lah bos kalau main modal rollingan tuh kita harus pinter-pinter mainin bettingannya awal-awal main coba di bet 400 dulu kalau emang dapat skater kita naik bet naik bet naik bet gitu kita coba double jeng kita turun turbo dulu ya seluruh 50 kali ya seluruh ya kali 12 belum mau connect ternyata kali 15 juga anjir petir-petir biru sudah mulai menggelegar ini seluruh tinggal kita tunggu-tunggu saja petir-petir yang lebih mantap lagi pastinya sih satu tiga 3000 saja eus. anjir naikin dong us naikin us yuk yuk us kita coba cari konten modal modal receh retes, -retes, -retes ini uh, atas kuning skater sih anjir bukan ternyata huruf uh, lumayan ya seluruh yang fitur pertama di 400 yuk semoga ada isu yuk naik-naik dikit-dikit buat dapat ah. tur merah jadi dulu cincin boleh turun atau kuning Oh cincin jadi dong yuk kuning boleh turun enggak mau lumayan enam 6 ya seluruh kita gas tipis-tipis aja yuk cari profit profit yuk cincinnya uh, peta banyak 2000 yuk lagi petir uh, lumayan lah ya surya udah lumayan banyak tak nah, 22 kali ini. lumayan 44.000 <guluh> anjir-anjir main modal receh asik juga ternyata slur intinya ya sebelum bermain selalu cek RTB game biar kalian tahu gamenya lagi gacor atau enggak ya sorry ya selalu pantau RTP gamenya terus jam gacornya inget itu aja sih kalau saran dari saya terus satu lagi seluruh jika ada kesempatan WD langsung WD kan saja jangan ragu karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya ayo lagi dong masa 52.000 oh, merah fix jadi sih harusnya Oh lumayan sayang cincin atau ungunya turun dong anjir kuning ternyata lumayan ya surya tambel udah 30 juga uh nih ini tembus 100 mantap sih ayo naikin lagi nama wajib hijau-hijau ungu dulu sih harusnya aduh ungu ternyata kurang satu guys uh, ungu kuning ah hijau sih karena guhu semua anjir harusnya kuning turun satu kan enak tuh emang enggak masalah ya seluruh dia ya. ayah bus Aduh kuning dulu atas-atas kendang bukan latir sih last pin us umumnya dulu jadiin ungu tiga biji dong mantap sayang di disitu Tuh, Tuh nggak mau lagi lumayan lah ya seluruh 85.000 jadi modal 15 udah naik 85 lumayan lumayan profit tadi dikasih comeback di Salto, -salto sekarang 3.000, dikasih naiklah 80.000 lumayan, lumayan lumayan Kita habisin spin ini, kita coba naik WD ya nanti ya, coba coba coba. Kita coba cari profit profit mantap lah, nah, WD 300, 400 lumayan lah. Syukur lebih dari itu, karena kita cuma bawa model 15.000 saja pak meresah. Modal model tipis buat cari profit profit manis. Ayo us nanti nggak mau kuning dulu boleh kuning boleh nggak mau juga Aduh lagi dong uh petir nih anak nih kalau di petir nih nggak mau Kak hidungnya dulu jadiin anjir nanggung nanggung semua ya bosku ya bosku ya bosku yuk jadi buat kalian semua ya selalu saya ingatkan cek RTP game sebelum bermain dan cuma di RTP 8000 pastinya satu setnya situs yang kalian bisa tahu RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pasti yuk gaskan langsung untuk linknya saya sematkan di pin komen yuk bosku. langsung gaskan manja-manja saja di sana yuk kita kelarin spinnya yuklah spin nih satu kali lagi ya kita naik bet ke 800 saja dulu atas 1200 langsung. Hmm. atas kuning kasih petir dong lumayan lah ya lumayan ya tambahan dikit lah ya hmm, kita kita naik bet aja ke 800 dulu 1200 saja nggak apa-apa lah ya kita coba cari profit 30 quick lagi dong 3 skater 3 skater terus kah ayo dong kasih manis manis kasih ya mantap mantap lumayan ya di batch 1200 yuk ada isi yuk, us ada isi dong ada isi dong us ya yuk, kasih manis manis lah ya saya buat kalian semua yang senang bermain boosting dengan modal modal receh pastinya bisa dibantu like comment subscribe nya karena cuma di Otokin kalian bisa mengetahui info slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor oleh bus hari ini ya bosku yuk kamu jadiin dulu bisa dibantu like comment subscribe nya pokoknya karena like comment subscribe itu gratis bosku lumayan ya ya kali dua hijaunya dulu kasih Aduh hijaunya nganggur kurang satu tuh telur tapi nggak masalah lah ya 28000 masih sisa sembilan speed spin, spin lagi yuk Yus. anjir anjirnya mau kah? nggak mau lagi ke Kuning dulu jadiin dong kuning dulu jadiin mantep yuk ah, atas jelas kasih petir. lumayan lah ya seluruhnya kali delapan. yuk naikin lagi dong 200 ratusan lap kuning jadi 3 kuning jadi fix hmm, ah gelasnya turun enggak uduh gelas turun atas kuning enggak kasih petir dong lumayan lah ya, seluruh tiga ribu kali 10 udah 37.000 ya seluruh ya ini lumayan-lumayan profit juga kita nih harusnya nih udah naik 86.000 yuk main lagi us. kuning petan dulu kuning petan dulu mantap yuk Aduh petirnya di mana us petirnya mana malah sekitar terkau turunkan satu hijaunya hmm. dulu Aduh, atas mahkota kasih petir, apa ya, slot 2000 kali 14 120-an lah ya sesuai dengan bettingannya kayaknya nih. oh iya seluruh kayaknya paling sekitar segini ya nih. kuningnya dulu pecahin. aduh merah boleh nusul, merah nusul, petirnya mana? ush, uru A, atas mahkota kasih petir dong lumayan lah ya slur ya 3000 kali 16 juga 50.000an 50 170.000 udah lumayan profit juga nih kita nih 2 oh, modal 15.000 sudah naik 250 an anjir Aduh karena kita di Rp8.000 pastinya dan sebelum bermasalah utek RTB game jadi kalian tahu gamenya lagi gacor atau enggak jadi buat kalian semua yang senang bermain Olimpus dengan modal-modal keceh modal-modal tipis modal-modal di bahasa ratus bisa bisa like komen sepertinya buruh Kristen lagi dong diberi 1200 yuk kasih paham dong kasih yang manis-manis kasih yang manis Saki, connect, kan. Gelas, ya. Gelas, ya. Saki, semir, aduh nggak mau konek kan gelasnya gelasnya ampun kurang satu pemirsa wayu konek Aduh belum ada yang mantep-mantep nih Eus, kasih yang mantep-mantep jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang hanya cuma di artikel 8000 dan bisa dapat like comment subscribe-nya karena cuma di channel ini satu setiap channel yang kalian bisa tahu info gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot hari ini slot gacor hari, hari ini ya bosku Langsung gaskan aja like, comment, subscribe-nya, bosku. Ini kalau nggak ada isi, kita langsung auto kabur saja karena kita udah profit lumayan, seluruh. 15.000 jadi 250-an 200.000, 100.000 profit, profit mantap ini namanya, seluruh. Jadi kita udah profit sekitar 15.000 persen, 15 kali model engine. Makanya ya, selalu utamakan WD, utamakan profit. Jika ada kesempatan WD, jangan dilewatkan, seluruh. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, buat hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jadikan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,